oke oh, hey guys welcome back channel oke okay, jadi untuk video kali ini kita bakal tes anak-anak bocil FF yang masih SD yang masih SMP kita bakal tes uh, Pancasila ya guys ya sehafal apa dia ya mereka ini kita tes Pancasila dari sila ke 1 sampai sila kelima oke okay, uh, sebelum menonton videonya kita opening dulu oke okay, let's go Oh ya, okay, yes. Yes. Yes. Kembali lagi di channel gua. Kembali lagi Iya. <mari> <Di>, <mari> Oke, okay. kembali yes. Dan juga <mari> jangan lupa like, comment juga, subscribe, <mari> klik tombol <mari> lonceng. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Apa sila ketiga? Pancasila ketiga apa? Waalaikumsalam. <mari> <mari> Indonesia. Boleh, betul-betul Oke, Faiki. Sila Faiki ke uh, pancasila kedua. Kemanusiaan yang adil. Pancasila kelima. Aja bagi seluruh rakyat. Salah, nah like. <laughs> Oke, okay, Jole, Sebutkan sila ke 4. Ah, PP mau oleh dalam permusyawaratan. Ayo, semangat. Apanya itu? Coba bagi. Nih, <tutup> <tutup> <tutup> <tutup> oh, love... Sebutkan Pancasila dari 1 sampai 5. <tutup> Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga Persatuan Indonesia, empat kemanusiaan yang adil dan berada, empat yang adil dan berada, empat <tuk> yang berada, Empat <tuk> yang dipimpin oleh Enggak <tuk> <tuk> tahu Enggak <tuk> tahu, tanya yang mau tanya saya <tuk> <tuk> Sebutkan Pancasila dari satu sampai lima. Satu, ketuhanan yang esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Dulu. Empat, kerakyatan yang... Eh, enggak tahu, enggak eh, tahu, <tik> <tik> <tik> <tik> tahu. tanya yang mau tanya saya. Oke, uh, sebutkan Pancasila. Tahu, yang keempat. Ada perakyatan yang dipimpin oleh hitam kebebasan dalam dunia sewarit Ya, benar. Sebutkan Pancasila dari 1 sampai 5 Pancasila 1, kemanusiaan yang adil kemanusiaan yang adil kemanusiaan yang adil apa ya, masa masa tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin walaikumsah kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan lima tahu lah tahu lah tahu lah, lah. lah. <laughs> sebutkan lah dari satu sampai lima satu persatuan indonesia satu persatuan indonesia ah. Ah, terus ah apa? Persatu? <laughs> apa? persatuan <laughs> <satu>, indonesia bukan <laughs> Persatuan Rakyat Indonesia. Eh apa ulangin? Satu apa Pancasila? Persatuan Rakyat Indonesia. Persatuan Rakyat Indonesia. Ini paling gede. Sebutkan Pancasila dari satu sampai lima. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakatan yang dipimpin oleh empat kejaksaan dalam berserta permusyawaratan dalam perwakilan di mahkamah adilan sosial bagi semua. Kamu kenapa ya? Ini yang paling gede, udah kamu nah, jodoh, udah nanti, udah. Gak sih? Gini perusaha, gini, gitu ke nah, depan, kan. tata tata tata tata. Oh, ayo ayo Ayo, Ayo, Ini sebutkan sampai 5 hai Satu ketuaan Aisa. terus. Amin, setengah peninjau di satu, satu. langsung 4 sih, tolong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 yang dipimpin oleh ikhmat, Kebijaksanaan Perwakilan dalam musyawaratan perwa perwakilan perwak, perwak. yang kelima persatuan keadilan eh, sosial bagi seluruh Sebutkan Pancasila dari 1 sampai 5. satu sampai lima satu kesatuan yang meja dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang diperjuangkan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5 nggak tahu nggak tahu nggak tahu